Halo selamat malam semua nama gua crazy dan hari ini gua akan memperlihatkan bagaimana caranya kita bisa install uh, skin mod buat kucing kita di stray ya seperti yang kita bisa lihat di sini nih kucingnya masih default ya modelnya skinnya masih orange, masih ada putih-putihnya tuh di mata tuh nah kita akan ganti nih ya jadi semau kita tergantung dari yang kita download di nantinya di websitenya nanti gua kasih kata unjuk kalian ya Nah sekarang gua udah ada di Google search Gua udah ketik tuh strain Nexus Mods jadi uh, dari Google dari buka Chrome atau Firefox kalian atau Opera kalian lah serah pokoknya dalam kapabilitas PC ya jangan download game ini uh, jangan download modnya dari uh, HP karena nggak bisa ya mendingan langsung aja dari PC kalian atau dari laptop kalian oke okay? Nah, ini uh, ketik strain Nexus Mod, kalian Google search, selalu ini udah muncul di atas nih strain Nexus dari Nexus mods Jadi, kita langsung masuk ya. Oh, oh ya, gue lupa. Mesti login dulu, ban Guys, bentar. Oke, okay, gue udah login. Jadi, uh, kenapa gue harus login? Kenapa kita harus login? Karena downloadnya baru bisa kita lakukan kalau kita udah punya akun dari Nexus Mods-nya. Oh iya gue mau jelasin dulu nexus mod itu apaan jadi nexus mod itu kayak semacam website buat kita bisa download berbagai macam mod mod ini kepanjang kependekan dari kata modifikasi ya modifikasi dalam artian uh, sesuatu yang bisa kita modif di dalam gamenya misalnya kayak misalnya game GTA gitu kita bisa ubah visualnya jadi lebih bagus lagi makanya kalau kalian searching YouTube itu ada kayak berbagai macam visual-visual modification lah kayak misalnya Reset gitu, dirubah jadi lebih cerah, kayak misalnya dulu ada terkenal banget tuh game GTA San Andreas rubah mod visualnya sama sekali dimodif, visualnya sama sekali jadi bagus banget. Uh, di sini ada, gitu, di sini ada, cuma untuk GTA 5 nanti adalah, nanti adalah websitenya sendiri, tapi nggak bisa gue tunjukin sekarang kan tutorial beda men, topiknya. Oke, okay, udah masuk Nexus mod nih, uh, tadi kan pilihannya Stray ya, karena di Google search kita carinya Stray jadi uh, dia muncul langsung otomatis straight bisa juga sih kalau kita mau masukin ke nexus modenya aja mau nyari mod yang lain kayak misalnya gua klik kanan terus tadi open tab new tab tuh muncul nih ada skyrim Cyberpunk yang baru keluar tuh 2020 terus Fallout 4 lah nih Vegas lah Monster Hunter World lah Morrowind lah Dragon X2 lah Witcher 3 lah Fallout 3 lah kita bisa expand gitu Tuh ada Dark Souls, ada Battlefront 2, ada Resident Evil 2, yang mungkin juga dari jadi salah satu game yang paling sering di modding, men. Ini lihat aja nonton. Itu tanda moddingannya dia 19 miliar di download. Ini 18 miliar yang special edition yang grafisnya berbaruin ini ini nih, 4977 juta yang udah download. saya berpang 68,9 juta. Oke, gua nggak. <laughs> pokoknya, pokoknya banyak lah di sini. udah banyak orang banget yang udah download. Dan kalau kalian nggak pernah download sama sekali di website ini, kalian benar-benar nyesel ya. Karena bukannya gua mau menyindir ya, tapi lihat aja nih nah, angka anjir 1,9 miliar gitu. Masa iya lu hari ini 1,9 miliar orang udah download di sini lu belum download sama sekali itu jadi ya gitu ini gunanya buat modifikasi apa yang ada di dalam game yang udah lu install misalnya bisa aja kan lu bosen gitu dengan tampilan yang lama gitu lu pengen sesuatu yang baru pengen ada penyegaran gitu kan di dalam video game yang lu punya gitu ada di sini semua nah kali ini kan gue mau bahas uh, si game kucing ya jadi ke uh, bisa langsung gua tunjukin nih sekarang <laughs> jadi jadi ngalorni idol gue bahas yang lain soal game yang lain. Padahal gue mau fokusnya ke stray doang hari ini. Oke, okay, uh, ini ada mode yang baru buat kosmetik ganti skin kucingnya. Ada Minka, ada Lucifer. Uh, gue nggak tahu ya Lucifer kok warna abu-abu harus warna merah. Cuman karena <laughs> gue biasa lihat di film gitu. Konstantin misalnya, Konstantin kan yang Lucifer dari DC kan dia identik ke warna merah itu apalagi yang kemarin pada nonton Sandman ya Sandman yang identik dengan warna merah dia Lucifer nya nah ini warna abu-abu tapi ya terserah developer lah maunya gimana terus Rubino, oke okay, developer ya. ini udah ada nih, bisa disorot dari latest kayak new this week ke, popular thirty days lah, popular all time lah misalnya popular all time tuh sorry ini media Nah ini bermode -nya. Nah ini eh uh, berbagai macam jenis mode-nya kalau kalian lihat dari popular all time. Uh, ada yang udah gua download sini ada Garfield, tapi bukan itu yang mau gua download. Ya, yang mau gua pasang sekarang ya. uh, yang mau gua pasang itu yang Spiro. Spiro itu udah gua download kalau nggak salah eh uh, namanya mana nih? Spiro mode, Spiro. Mode. First step, uh, back, back skin. yang gua, gua search dulu, nih kok hilang ya? <laughs> ini dia guys, sorry buat ngepost, uh, ini dia gue udah nyari, musik Google search dulu, terus gua ketik namanya Spyro, Spyro Spray, Nexus Mods, ini dia Spyro the Dragon, nah itu kita, uh, gua udah download ya, cuman gue mau ngasih tahu aja kalau ini gitu loh nama nama modnya, terus dia dari uh, Mr. Marco 1003 tolong ya hargai orangnya ya kalau misalnya kalian uh, download modnya atau mod macam aja di itu apa namanya di sini tolong kasih apresiasi gitu gue bilang good job good luck atau apalah itu yang positif-positif biar modder-modder yang bikin itu makin berkembang dan mereka makin menghasilkan karya yang positif gitu eh uh, geser ke files buat download gue udah download filesnya nya di instalan Game folder gua, maksudnya dalam downloadan game folder gua nih gua kasih unjuk ya. ini nah, dia, uh, Spyro Overcat, eh, uh, bla bla bla dot rar. ini uh, gua pasang di ininya, di sini, gua download masukin ke sini. Terus, uh, sekarang kita install ya, kita pasang ya. Jadi, caranya adalah masuk rar atau lewat winzip juga bisa, kayak gua nih sekarang. Lalu, uh, ini nama folder. .pak nya ini kita ekstrak ya atau kita paste ya ke instalasi folder daripada game strainya kalau gua gua pasangnya itu di C terus games terus tray project konten dan pak aspects kalau kalian mungkin beda mungkin kalau kalian masang di steam kalian bisa ke steam steam apps common dan nama gamenya dan baik project konten lalu packs ya. Tetap aja ujung-ujungnya sama, cuman lokasi depannya beda selalu. Oke. Okay. Kecil. Lalu masuk ke instalasi folder game Stray kalian. Ini udah masuk ya? Udah masuk sama tapi ada bedanya nih, ada spiro.rt di belakang eh, spiro rt di belakangnya. Nah, sekarang kita cek di game ya, bagaimana guys? Nah, kalian bisa lihat, kita bisa lihat ya, diganti dia modelnya dari model kucing warna oranye. Sekarang udah jadi naga ya, dari icon-icon jadi zaman gue SD dulu ya, di <laughs> zaman 2000-an eh, PlayStation 1, PlayStation 2, Spyro nya kita kasih dikit gameplay. Ka na cukup segitu aja dari gua untuk hari ini. Uh, selanjutnya kalian bisa eksplorasi dengan apapun mod yang kalian inginkan di Nexus mod, mau itu ganti visual atau segala macam. Tapi kalau menurut gua kalau buat serai ini masih gampang ya. Uh, cuman tinggal download terus kalian copy paste atau kalian ekstrak itu yang rarnya atau pak-nya lah, packs lah di nama di sinilah. Terus tinggal di paste atau di extract ke dalam folder instalan game strike kalian masing-masing kalau udah selesai masuk ke dalam folder tinggal mainin dan oh udah voila beginilah jadinya Oke okay, gua frenzy dan gua akan ketemu kalian lagi kalau ada tutorial selanjutnya yang bisa kalian eh yang bisa gua kasih ke kalian Oke okay, sampai jumpa